Oke masih di sekitar aplikasi pinjol ya Dan kali ini admin akan membahas untuk teman-teman semua yaitu resiko galbay atau telat bayar di aplikasi ada kami ya Namun sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya Agar channel ini semakin berkembang dan admin selalu bersemangat memberikan konten-konten terbaik untuk teman-teman semua Oke, lanjut kita ke pembahasannya ya. Di sini admin sudah membuka aplikasinya ya, teman Oke, teman-teman, di sini admin e, mengalami telat bayar di aplikasi Adakam ya. Di sini lewat 82 hari, jumlah pembayaran Rp665.334 ya. Oke, teman-teman, e, di sini admin akan coba cek riwayat pinjaman ya sini jumlah pinjaman yaitu sebesar 1 juta rupiah ya periode pinjaman selama tiga periode atau tiga bulan ya teman-teman di sini tanggal pembayaran yaitu tanggal 13 bulan 6 2022 berarti di sini sudah telat tiga bulan ya teman-teman atau belum sama sekali dan yang harus teman-teman ketahui yaitu resiko telat bayar di aplikasi Adakami ini ya. Jika kita mengalami telat bayar atau galbay di aplikasi ini maka kita akan mengalami beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama yang akan kita alami yaitu kita akan ditelepon terus-menerus oleh pihak aplikasi ya teman-teman. Setiap waktu, aplikasi tidak henti-hentinya selalu menghubungi nomor ponsel yang terdaftar dan menghubungi via WhatsApp, ya. Oke, teman-teman, di sini ada WhatsApp dari pihak aplikasi, ya. Seperti ini, ya, teman-teman, isi chatnya. Untuk meringankan beban Anda, cukup bayarkan pokok, admin, dan biaya layanan sama dengan lunas Atau masuk cicilan berkala Cepat ambil kesempatan ini agar terhindar dari sortiran data-data nasabah bermasalah Pastikan pembayaran atas nama peminjam dan ada kami Di sini pihak aplikasi berkali-kali menghubungi uh, via WhatsApp ya teman-teman Atau uh, panggilan seluler Oke, di sini juga uh, ada WhatsApp ya. Di sini uh, isinya Selamat siang perihal tagihan Anda di aplikasi ada kami tolong segera diselesaikan. Kami menawarkan keringanan berupa satu pelunasan tanpa denda, yang kedua cicilan berkala. Tolong segera direspon agar kami mengetahui nasabah yang ingin mengambil keringanan tersebut. Oke okay, teman-teman di sini pihak uh, aplikasi memberikan penawaran ya. Yang pertama, jika teman-teman uh, uh, melunasi Berarti teman-teman tidak mendapatkan denda ya Hanya pokoknya saja Yang kedua, teman-teman juga masih bisa berkesempatan untuk mencicil ya Di sini juga banyak sekali uh, chatting dari aplikasi ya teman-teman Oke teman-teman, di sini pihak uh, aplikasi Cara penagihannya sangat ramah sekali ya, tidak ada yang e, kasar. Biasanya kalau di aplikasi-aplikasi pinjol yang lain, cara penagihannya sangat-sangat kasar sekali ya, teman-teman. Dan sering juga menggunakan kata-kata yang tidak sopan ya. Oke, lanjut ke resiko e, jika kita telat bayar di aplikasi ada kami ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika kita mengalami uh, telat bayar atau galbay di aplikasi ada kami ini, maka resiko selanjutnya kita tidak bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang lainnya ya, dikarenakan di sini skor kredit sangat buruk sekali ya, teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin memperbaiki skor kreditnya, maka di sini teman-teman harus segera melunasi uh, tagihannya ya. Di sini teman-teman bisa membayar dengan mencicil atau sekali bayar ya teman-teman. di sini admin menyarankan bagi teman-teman yang mengalami telat bayar atau galbay di aplikasi ini atau di aplikasi pinjol manapun. Sebaiknya teman-teman jika sudah ada rezeki lebih silahkan dilunasi ya. Walau bagaimanapun yang namanya hutang itu harus uh, tetap dibayar ya. Dan juga agar skor kredit kita kembali pulih ya teman-teman Jika sudah pulih, kita tidak mempunyai hutang di aplikasi pinjol manapun Maka kita akan bisa kembali melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ya teman-teman Oke mungkin cukup itu ya review kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan dijadikan motivasi ya Untuk teman-teman semua yang uh, sama ya mengalami telat bayar atau galbay di aplikasi pinjol ya Oke teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update dari channel ini